Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini bersama-sama belajar ya. Dan tentu tidak tidak lupa kita ucapkan kepada para leader-leader Anda yang telah menginisiasi acara seperti ini. Karena acara inilah yang bisa meningkatkan platform rezeki Anda. Ya kan kita logika simpel aja ya logika cerdik aja. Kalau teman-teman dulu aja untuk bekerja, untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji 10 juta, itu kan harus sekolahnya dari SD, SMP, SMA sampai oh, berapa tahun itu? Gue lama banget itu separuh umur, itu. <laughs> 16 tahun, 16 tahun dan akhirnya. Setelah selesai apa bingung bingung kan mau kerja di mana mau lamar di mana kan gitu kan ya? Nah setelah apa namanya setelah mendapatkan pekerjaan ya awalnya seneng lama-lama lama-lama terpaksa terpaksa harus beker bekerja kalau nggak bekerja nggak dapat penghasilan nggak dapat uang tidak apa namanya tidak terasa Tahu-tahu sudah, pen? pensiun. Pensiun, kalau pensiun, itu penghasilannya naik atau turun? Turun, hampir seperlimanya itu turunnya. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena memang kita dulu sekolah itu memang dicetak untuk jadi pekerja. Ya, jadi yang pintar-pintar itu nanti bekerjanya dengan yang pintar-pintar itu ya nanti kalau tidak cerdas, ya dia hanya bekerja untuk mencerdaskan, meningkatkan asetnya orang yang tentu pinter ya, orang pinter itu kerjanya untuk orang terdas. pilih cerdas atau pinter? Nah. kalau anda pinter dan cerdas, wah itu luar biasa Ya, baik, hari ini saya akan mendapat tugas untuk berbicara mengenai apa itu sistem jadi gambarnya begini, tahu ya padi ya, padi kalau di situ ada padi, kadang-kadang daunnya dimakan siapa? Dimakan belalang, terus belalang ada yang makan enggak? Ada apa? Ya, Bu? burung, terus dari burung biasanya dimakan siapa? Makan elang atau kucing, gitu ya kan? Nah kemudian kucing kalau udah tua gitu mati mati jadi apa? Jadi bangkai lama-lama jadi jadi tanah tanahnya jadi sub subur kalau tanah subur ditanami padi, ubung gitu ya dengan dengannya ya. Nah itu yang namanya sistem. Nah sekarang misalkan uh, kalau nggak ada ular, kalau nggak ada burung, kira-kira belalang ada yang makan nggak? kalau gak ada yang makan belalangnya banyak buahnya gitu. yang namanya sistem itu adalah sesuatu yang saling kait-mengkait tidak ada satu itu akan sangat mempengaruhi keseimbangan alam ini tidak ada belalang, ya tidak ada burung, tidak ada ular maka belalang akan banyak sekali karena tidak ada yang memakan akhirnya banyak sekali belalang, petani nggak pernah apa, panen satu saja, satu indikasi, satu elemen tidak ada di dalam satu sistem itu akan merusak keseimbangan alam. Nah, sama juga dengan Anda menjalankan bisnis ini. Di bisnis ini, kalau nanti saya katakan itu adalah elemen sistem, dan kalau Anda tidak melakukan, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak imbang di dalam Anda menjalankan bisnis ini. Sistem itu bukan untuk mempersulit Anda, tapi sistem justru untuk mempermudah Anda. Sistem itu bagaikan sesuatu, mekanisme yang akan memudahkan, yang membuat bisnis Anda menjadi sebuah bisnis yang autopilot. Nah tentu Anda harus menjadi pembeda, bahwa teman-teman di sini, Bapak-Ibu di sini, bergabung di bisnis NASA itu adalah Anda diberi kesempatan untuk membangun sebuah aset dalam bentuk apa? Dalam bentuk jaringan pemakai produk. ya, Dan jaringan yang selalu cerita tentang apa yang dirasakan setelah memakai produk. Dan konsep itu adalah sangat alami. ya, Tidak ada yang beda dengan kehidupan Anda sehari-hari. Oke, sekarang saya tanya kepada teman-teman. Kalau Anda masuk di sebuah restoran, Ya, di situ jual bakso. Baksonya gedenya dua mangkok. Sama mangkoknya aja gede baksonya. Ya, kira-kira sebelum Anda makan apa yang Anda lakukan? Foto ya gak? Ya, foto kan. Terus setelah difoto? Upload. Ya sebelum diupload dikasih apa? Caption, ya gak? Dan dengan bangganya dengan senang hatinya pulsaannya habis nggak seberapa, nggak ngerti ya Anda gitu kan. Anda upload, gimana uploadnya di Facebook, di Instagram, di TikTok, di macam-macam media sosial? Terus yang lihat berapa orang? Banyak sekali yang lihat. Terus yang lihat penasaran enggak? Penasaran kepengen enggak? Apalagi Anda sudah di foto dengan berbagai macam sudut. Kemudian dikasih caption, wih, enak, gitu kan? Bikin penasaran enggak? Wah begitu penasaran dikasih alamat lagi, dikasih Google Map lagi, wah pokoknya komplit Akhirnya banyak orang berbondong-bondong belanja, membeli makan di bakso itu, ya. Lalu tiba-tiba anda datang lagi ke sana, kira-kira nih, kira-kira nih anda ditanya nggak sama penjual bakso, ya? Kan tidak mungkin. Aduh, ibunda makasih ya, gara-gara foto bunda dulu, sekarang laris sekali. Ini tak kasih motor ya pernah enggak terjadi seperti itu sebenarnya hati kecilnya sang pedagang itu pengennya ngasih hadiah tapi bagaimana dia membangun datanya berdasarkan apa dia ngasih hadiah anda dia enggak punya database ya enggak dia enggak punya database, siapa yang mau viralkan enggak punya database benarnya mungkin aja kalau saya punya basi tipe laris saya akan mencari siapa sih yang mau viralkan ini mau tak kasih royalti, mau tak kasih hadiah, tapi database-nya nggak ada nanti kalau saya kasih satu, nanti yang lain meri, padahal, loh kan saya juga nge pak, loh saya juga nge pak loh saya juga pak, pak, loh kan ya kan nah itulah kelebihan atau potensi yang ada pada, terutama, terutama nih yang potensi yang ada pada sifat dasarnya emak-emak sukanya memviralkan, ya nggak? Ya. Dan dengan senang hati dan dengan suka. Gak. Nah, ini adalah sesuatu yang alami, sesuatu yang alami. Nah, di bisnis nasa sebenarnya sama. Ya, sama. Ketika Anda dulu tidak men, tidak ikut bisnis nasa kan gak mungkin kan foto-foto produk. Enggak mungkin kan upload, nggak mungkin menyentuh-nyentuh kan, produk. Nah, begi begitu Anda bergabung di nasa, Anda diajari untuk mengelola sifat dasar Anda yaitu apa? Sebenarnya sifat dasar Anda itu apa? Siji pamer. <tuh> <tuh> yang kedua ingin ber berbagi impor informasi, tapi dasarnya memang pamer jangan-jangan Ya. Ya, pamer ya. Nah, sifat itulah yang sebenarnya bisa Anda kelola. Dengan cara anda membangun sebuah bisnis yang menyediakan sistem agar orang yang pamer-pamer itu terorganizing dan tersistem, artinya apa? Siapa yang ngasih tahu siapa, yang ngasih tahu siapa, yang cerita siapa, itu terdetek semua Makanya di bisnis ini kan ada yang namanya kartu me Kartu member, kartu member, pasti ada kode yang tidak sama Ya kan, walaupun namanya anda city, city, city, city, city, city mesti ada N123 N124 N enggak enggak ada yang namanya CTN123 lalu ada lagi CTN123 enggak pasti unik pasti berbeda. Dan di situ ada yang namanya sponsor. Sponsor itu apa? Yang memberi informasi pertama kali siapa. Sehingga untuk bisa mereka untuk bisa mendetek seberapa viral yang Anda lakukan, maka setiap pembelian produk di NASA itu selalu harus dicatat sesuai dengan kodenya masing-masing lalu lewat stokis-stokis dicatat maka hati-hati nih stokis-stokis nih stokis-stokis harus wajib mencatat semua transaksi kenapa karena di dalamnya itu ada hak orang lain ya ada hak orang lain kalau ada stoki-stoki yang seringnya menunda-nunda ke berarti dia sudah menunda rezekinya orang lain ayo siapa yang sering nunda-nunda laporan ayo siapa yang sering ngumpulin poin biar nanti dapat peringkat itu artinya sudah menunda rezekinya orang lain itu, hmm, ya untuk teman-teman stokis ya, terutama yang, Ini yang sudah stokis. Banyak ya? Hampir semuanya stokis. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong Anda. Jadi stokisnya prematur atau stokis yang lahirnya benar? <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ya jadi hati-hati ya bapak dan ibu stokis ya, karena di situ uh, dalam transaksi yang setiap kali anda lakukan di situ ada hak orang lain ya jadi hati-hati banget kalau apa namanya kalau anda mencatat, ya okay. nah sekarang kalau di nasa, kalau di bisnis ini, apa sih sistem itu? Ya. sistem di bisnis ini, itu ada lima elemen lima elemen dasar ya Agar bisnis Anda itu nanti bisa berjalan autopilot dan plafon rezekinya naik tinggi, artinya Anda mampu untuk bisa memiliki bisnis di berbagai provinsi di Indonesia, bahkan ada di luar negeri. Maka sistem itu harus Anda tegakkan. Nah, di bisnis ini itu ada lima elemen sistem. Yang paling gampang saya gambarkan ilustrasinya sebagai sebuah bangunan bangunan itu ada tiga bagian, yang pertama adalah pondasi yang kedua adalah tiangnya, yang ketiga adalah atap pondasi saja, bisa nggak dihuni? nggak bisa tiangnya saja? nggak bisa atapnya saja? nggak mungkin, gimana atapnya tiba-tiba aneh melayang-layang atapnya ya, nah sebuah elemen sistem itu harus lengkap. Nah, di dalam menjalankan bisnis ini, ya, saya yakin teman-teman sudah bisa merasakan. Kalau menurut saya, 90 persen keberhasilan sebuah bisnis network marketing sangat tergantung dari seorang leader. Leader bisa membangun, leader juga bisa menghancurkan bisnisnya. Ya, Anda amati saja, yes ya? setuju atau tidak? Ya, karena leader itu menjadi penggerak, menjadi inspirator, menjadi motivator, menjadi toladan, menjadi sentra informasi, menjadi orang yang didengar, suaranya menjadi orang yang dipertimbangkan, usulnya idenya, semua tersentral pada orang leader. Karena ketika suatu jaringan di situ ada sosok leader yang berkualitas, maka dia akan mampu menopang tiang bangunannya. Ya, tiang bangunannya adalah di sini apa? Edifikasi, konsultasi dan tidak melakukan cross lining. Ya dan ketika tiang itu tegak maka terciptalah yang namanya good team player lebih mudah memahami? ya lebih mudah kan? Ya. jadi tidak akan mungkin di dalam sebuah konsep bisnis, organisasi bisnis itu terjadi yang namanya good team player kalau orang-orangnya senangnya cross crosslining enggak pernah mengedifikasi. Enggak pernah melakukan konsultasi, tidak akan pernah terjadi yang namanya konsultasi. Kemudian, uh, edifikasi kalau di situ tidak ada hadir sosok seorang lead, leader.